Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Leslor, dimanapun kalian dan Selamat datang dan bergabung kembali di channel Youtube Diva TV Yang akan selalu mengabarkan kabar baik, kabar bahagia dan terbaru seputar Lesti Kejora dan Rizky Wila. Namun sebelumnya para sahabat, bagi kalian yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk mendukungnya Dengan cara klik like, komen, dan subscribe serta klik tombol notifikasi yang tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik dan menarik seputar Leslar tentunya baiklah para sahabat untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini ada sebuah spesial dari Indosier pas ya kita lihat Indosiar satu jam yang lalu memposting foto Lesti, Rizky biller dan Abang Fatih ini momen ketika di anjur nih persahabatnya Masya Allah berbiasa memakai baju kapel Kita salpuk dengan BBL yang memakai sorban Masya Allah yang semakin hari semakin mengemaskan Apalagi mer mereka selalu membuat kita bahagia pastinya Dan kita juga salpuk dengan kalimat caption yang dituliskan oleh Indosiar Penuh kebahagiaan mereka dan keluarga Siapa di sini yang lebaran barang keluarga juga sama kayak mereka Absen di kolom komen ya doa masyarakat banget sampai air pan Ini memberikan love hitam sampai tujuh nih persahabat ya. Wow luar biasa Leslar Mudah-mudahan semakin banyak doa Semakin banyak dukungan Dan support yang diberikan dari orang-orang baik Yang selalu tulus mencintai idola kita Selanjutnya, persahabat, ya kita simak. Di sini banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan dari para sahabat. Salah satunya dari akun bagus.arif81 mengatakan, Kak Lesti dan Kak Bilar, Abang Fatih, saya selalu harmonis sampai selamanya. Amin. Inilah doa terbaik nih, persahabat. Semoga rumah tangga Leslar selalu harmonis dan mudah-mudahan dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik. Berikutnya, persahabat, kita simak juga. Ini ada vitamin bahagia dari K-Indi, persahabat ya, dari TikToknya nya K-Indi Mengunggah sebuah postingan ini sepertinya Tim dari cewek-cewek cantik lagi otw nih, persahabat ya Bunda Lesi yang langsung mengemudi mobil nih, persahabat ya Masya Allah, luar biasa, diunggah oleh akun Sekolah unskoleslar Ada kalimat caption yang dituliskan Masya Allah, cewek ciwi, ciwi cantik dari bajunya sih Kayaknya ini video kemarin, tuh persahabat ya Sepertinya ini video kemarin, Masya Allah, luar biasa tetapi kita sungguh bahagia sekali, alhamdulillah. Tentunya kita selalu diberikan kebahagiaan dari idola kesayangan kita. Dan berikutnya, persahabat, ada vitamin terbaru di hari ini. Albaran ketiga, Bunda yang Papa bilang serta keluarga dan tim ini jalan-jalan ke Curup di Cianjur. Aduh, masya Allah banget ya. Ini dia nih yang bikin hari semakin cerah nih, persahabat. Ya postingan ini pun direpost oleh akun Sendal Putih Has Bilar. Banyak komentar yang diberikan dari akun Fazira Al -Yani, persahabat, Yang mengatakan Masya Allah Menikasib dan eh Vitamin di pagi hari Aduh Masya Allah banget ya pokoknya kita bahagia sekali Lebaran ketiga Langsung disuguhkan vitamin yang sangat luar biasa Dari idola kita Dan kita simak juga di Kabar berikutnya Ini langsung diunggah di gasnya Papa Bilar Momen spesial yang kita dapatkan hari ini Lesti Bilar dan tim Ini jalan-jalan ke Air terjun di ya, yang berada di Cianjur Papa Bilar dan Bunda Lesti merasa bahagia sekali terlihat dari wajah mereka Persahabatnya Masya Allah seger banget pemandangannya Masya Allah mudah-mudahan mereka selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan Dan kita simak juga persahabat di unggahan Om Izhar Om Izhar pun setengah jam yang lalu memposting video Bunda Lesti Persahabatnya yang sedang berada di air terjun hari ini ini kebahagiaan yang kita rasakan Semoga mereka Tentunya selalu menyuguhkan Kabar bahagia dan Tetasnya vitamin-vitamin bahagia hari ini total stay tune channel ini para sahabat, Biar kalian tidak ketinggalan Informasi menarik terbaru Terupdate berikutnya Bagaimana tanggapan kalian Silahkan berkomentar Bang Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh